Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, wa wa Berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini dalam teman-teman. Saya sekarang uh, ada di ruangan yang istimewa, ruang BEM Amik Taruna Probolinggo. Ini bersama teman-teman mahasiswa. Ya, putar Mas. Ya, itu teman-temannya di diperlihatkan. Ya, nampang dulu semua ya. Keras ya ininya ya. Ya, ini ini teman-teman, uh, BEM habis buka puasa ya. Uh, anu dulu ya, uh, maca cantik dulu ya. Maca cantik ya, ini kameranya agak miring ya. Oke okay, ya, yang lain ya. Oke okay, ya, uh. oke. Okay, nanti kita dada-dada lagi, teman-teman ya. Oke, okay. saya hari ini akan mereview ini. Unik sekali sama seperti speaker-speaker sebelumnya yang saya review. Ini dari DAT. Nah, kalau di online marketplace ini harganya di bawah 2 jutaan. Saya lihat di online marketplace di Bukalapak kurang lebih sekitar ratus sampai 2 juta rata-rata. Ini luar biasa. Saya bilang luar biasa karena sekecil ini harga segitu menampilkan fitur-fitur yang lengkap ya apa-apa rame apa-apa biar natural ya <gih> ini menampilkan fitur-fitur yang lengkap speakernya di sini uh, 10 in ya kelengkapannya nanti teman-teman bisa di dicek di, di gambar yang saya tampilkan ini cek nanti uh, tapi Alkolam Jaya ndak ada jualan ini ya cuma review aja ini speakernya 10 in double rangkaiannya bagaimana saya ndak tahu di dalam Eh, ini sudah ada remote, ada Bluetooth, bahkan ini charger teman-teman ya. Ini sudah full belakangnya seperti ini. Nanti kamera akan saya dekatkan ya. Belakangnya seperti ini ya. <susuk> ini pertama kalinya saya syuting banyak orang ini. <sukup> Oke, teman-teman ya. Uh, ini sebentar ya. Oke okay, teman-teman menu-menunya seperti ini. Ini model DAT-DT2120. Yang di belakang ini kontrol uh, panelnya. Ini audio input RCA ya. Audio uh, outputnya juga. Kemudian ini untuk baterai. ya. DC plus dan min baterai. Ini power. Tombol power ya. Ini untuk lednya seperti itu. Yang unik di speaker-speaker aktif seperti ini, itu di ini. Ada mic priority, kalau ini kita tekan, walaupun ada musik. Itu, uh, mic kita itu akan cenderung mengecil suaranya. Eh bukan, kebalik ya, maaf. Musik kita akan cenderung mengecil suaranya, dan suara mic itu berada di depan. Seperti itu. Dan ini sudah ada eho-nya, kemudian ada untuk... Gitar ada untuk mic, yang mic kabel seperti ini. Dan ini mendapatkan satu buah mikrofon wireless, teman-teman. Oke. Okay. Dan ini, baterainya ada di sini. Oke okay, ya, setelah ini kita akan coba. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, di panel depan, nah ini remotenya nya tidak ada ya. Saya coba hidupkan. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, yang pertama Auk jelas ya. Kemudian eh, ada radio, cuma radionya belum disetting kayaknya. Di sini saya tidak melihat anten teman-teman. Ya, kemudian ada Bluetooth ya. Kemudian ada equalizer juga. Oke lednya saya coba hidupkan ini untuk lednya saya hidupkan oke okay. mas uh, bluetoothnya coba hidupkan mas ya ada lagi nih teman-teman ada lagi halo ya ini bluetoothnya akan dihidupkan seperti ini ya. nama bluetoothnya apa? DT berapa? DT2120, oke. Kita tunggu, sudah nyambung belum? Belum ya? Kalau nyambung, bunyi "cetung". <tong> <tong> ya, kita tunggu teman-teman. Oke, nanti nyarikan di YouTube NJS, maksudnya NJS gitu ya, sambil nunggu belum Nah ini, ini bluetoothnya sudah connect teman-teman ini. Oke. Okay. Ya. Ya, cari di YouTube. Itu NJS seperti itu. Biar enggak kena copyright. Saya taruh di sini. NJS Musik. Oke. Okay. Saya sambil akan, sambil dan akan. Uh, ini. Nyoba micnya ini suara mic teman-teman ya jik nah ini luar biasa ya ini saya akan mic priority ya mic priority saya tekan ini bass uh, volume mic saya kecilin eho jik oh eho luar biasa speaker seperti ini punya eho segini luar biasa Terima. sudah nyembung mas ya njs coba dibuter mas njs YouTube ya, sambil nunggu YouTube, teman-teman. Ya, suaranya begini enak sekali. Ini jarak berapa meter kemampuan micnya? Saya belum bisa mengukur karena juga kondisi malam di sini. Tapi yang jelas, suaranya enak. Uh, kalau halangan berapa meter begitu, nggak tahu ya. Kita nunggu sudah, Mas sudah, nyalakan coba. Nah, kalau di YouTube itu ada ada iklan-iklan begini normal ya. Ya, coba lewati aja. Oh, tidak bisa dilewati ya. Ini NJS ini. Cari uh, yang NJS takutnya kena copyright <laughs> reek, emang monetisasinya. <laughs> oke okay. oke okay, teman teman ini NJS ya yeah. oke okay. saya matikan ini ya ini suara bassnya seperti ini ini bassnya full full bassnya uh, treble juga full echo full ya yeah volumenya di sini. Nah, yang yang asik di sini juga di sini teman-teman. Ya. Ini ya, saya akan nyalakan mic ini. Saya akan tetap ini tekan mic priority ini ya. Musik nyala. Ketika saya ngomong, musik langsung berhenti. Ini mic priority-nya uh, berfungsi dengan baik. Mirip dengan penyiar-penyiar radio, ketika ada background musik, uh, musiknya otomatis mengecil, bahkan musiknya tidak nyala. Seperti itu, oke. Okay, ini mic nya oke. Okay. Oke, okay. okay. ini mic ininya saya bandingkan juga. Oke okay ya, jangan lama-lama ya. Lain sama tetangga sebelah. Oke, okay, ini ada mikrofon pakai kabel kita cek juga mikrofon kabelnya seperti apa? Cik, cik, cik. Mana ini mic? Oh, ini ada volume mic. Mic, mic, mic, mic. mic ya. Cik, cik. Ya. Ini ini musiknya hidup, Mas. Ya. Cek, cek, sama ya mic priority berfungsi juga bagi mic kabelnya teman-teman ini -teman. coba, nyalakan terus musiknya mas. sudah mic priority berfungsi dengan baik untuk microphone kabel mic priority saya matikan cek, cek, cek, nah mic priority dimatikan ini tidak berfungsi kalau dimatikan, oke okay. Oke, teman-teman ya. Ini juga ada USB, ada SSD card. Cuma ya, teman-teman, coba sendiri aja ya kalau kalau mau beli seperti ini. Ini masanya sekitar 2 kiloan kurang lebih kalau di datasheet-nya itu. Oke, teman-teman ya. Karena ini bukan punya Alkolam Jaya sendiri, ini pinjam untuk di apa di uh, di review. Uh, cukup sekian. Ya, tapi saya akan dekatkan lagi. Ya. ada, Cukup sekian apabila ada salah kata, salah ucap, salah tiga laku, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Billatofiludayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo, dah, dah, dah dulu. Ya, ayo. Yes, Yes, betul sekali. Maca cantik, maca cantik. Ya, fulkan nih Ayo mah, kegandengannya. <tuk> <tuk> ya kapan lagi mau tampil di channel ini oke ya terima kasih